Halo beloved people masih tentang time and priority, waktu dan prioritas. Hari ini saya akan membahas tentang waktu kita terbatas, apa yang ingin kita bangun. Pengorban tiga, yang kedua berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kalau kita tahu bahwa kita menghidupi waktu yang terbatas, pertanyaan sekarang, apa yang mau kita bangun? Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Kalau kita nggak pernah menanam, kita nggak akan pernah menuai. Kalau kita nggak pernah mulai membangun sesuatu, kita juga tidak akan menuai apa-apa di masa yang akan datang. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari mulai berpikir apa yang Anda mau bangun dengan hidupmu. Saya uh, mengajarkan sebuah uh, langkah yang saya ambil. Ketika uh, saya mendapat visi dari Tuhan adalah Start small, mulailah dari kecil, mulailah sekarang Jangan uh, menunda untuk melakukan sesuatu Kalaupun harus mulai, mulailah dari yang kecil Tapi lakukanlah sekarang Mulai uh, fokus kepada apa yang menjadi visi Apa yang mau kita kerjakan dan apa yang kita mau bangun Sehingga Ketika ada tawaran-tawaran lain yang tidak sejalan dengan visi itu, kita akan punya kekuatan untuk menolak. Yang berikutnya kita harus komitmen dengan apa yang kita bangun, konsisten. Kerja keras. Karena tidak mungkin ada yang jadi tanpa komitmen, tanpa kerja keras. Amsal 13 ayat 4 berkata, Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin,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 Amsal 22 ayat 1 bilang nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas banyak orang tidak jaga nama baik menipu orang e, membohongi orang lain dan tidak berpikir jangka panjang bahwa mungkin dia berpikir dia mengecewakan satu orang it's fine tapi tahukah anda bahwa nama baik itu sangat berharga.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 kalau kami menemukan ada orang-orang yang begitu ramah. Sukaduka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia